Kenapa masih cari duit susah, sumpek sering, suntuk hampir gak hilang-hilang, ya, datang silih ber, berganti. What's happen gitu? Nah, pernah ada seorang pemuda mengalami hal yang tadi Anda rasakan. Pemuda tadi menghadap kepada Abi Yazid Al Bustami rahimahullah Taifur bin Isa rahimahullah dan berkata kepada beliau, wahai guru. Saat orang terlelap dalam tidurnya saya bangun di malam hari, ditemani oleh bintang-bintang kejora di malam. Masya Allah, yang namanya bintang, yang lain pada tidur, dia bangun tahajud. Saat orang lupa saya ingat, orang lupa enggak zikir saya zikir. Orang lupa mana halal mana haram, saya ingat mana yang halal mana yang haram. Tapi kenapa hidup saya susah? Terus, mirip ya? Susahnya mirip, kalau awalnya enggak mirip susahnya mirip kalau bab to'atnya nggak mirip pemuda tadi ini pemuda to'atnya luar biasa apa yang harus saya lakukan untuk merubah semua ini bertahun-tahun saya begini-begini aja susah terus uh, Abu Yazid al-Bustam Allah berkata perbaiki penampilanmu ceriakan wajahmu maka akan berubah hidupmu dah sepele ya sepele Jadikan penampilanmu rapi, wajahmu berseri-seri Aneh ya jawabannya Abu Yazid ya Abu Yazid gak ngomong, bertobatlah pada Allah Perbanyak istighfarmu lagi, kurang banyak istighfarmu Berarti ngajimu kurang bener, tahajudmu kurang hebat Gak ngomong seperti itu Ya, Abu Yazid mengatakan perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu Bener ini, bener Allah ini ngurus nih kita nih pol polpolan Melek motoi pekan Melek bisa bernafas Mata melihat, telinga mendengar, bisa bicara, bisa jalan, bisa pergi ngalor ngidul ngietan ngulon, bisa pergi ke sana dan ke sini bisa macam-macam. Nah kok yang ditampilkan ke orang, sumpah aku sumpah, aku sumpah aku masalah masalah, sumpah aku masalah. Yang diomongkan ke orang, sumpah masalah, sumpah masalah, sumpah masalah, sumpah masalah, sehingga dia seperti iklan dan dia seperti ngomong ke semua orang, Allah memberi aku sumbek, sumbek, sumbek, sumbek Allah beri aku masalah masalah masalah masalah, ya Allahnya marah. Kalau begitu ya sumpek kau terus. Makanya Abi Al Bustamirahm Allah mengatakan perbaiki penampilanmu, sebab dalam hadis disebutkan Allah itu seneng kepada hamba yang kalau diberi nikmat sama Allah, Dia tunjukkan bekas-bekas nikmat tadi pada dirinya. Allah kasih kamu sehat, dia tutur notos, mesemol, gitu, mesem. Mal, mesem. Tapi saya banyak masalah. Ya masalah simpenan, aja tutuh No, simpen itu dalam hati masalah. Tunjukkan semua orang. Aku dalam nikmat. Aku dalam nikmat. Wa amma Bini terhadap nikmat sebut Tuhanmu. Terhadap nikmat dari Tuhanmu sebut-sebutkanlah. Tunjukkan. Gimana kabarnya? Cane ya Alhamdulillah sehat. Karena Allah senang nih lihat nih hamba ini dikasih problem, dikasih masalah. Gak pernah dia pamerkan sama orang. Dia jaga aku, dia nggak mau orang berpikiran aku memberi dia beban. Dia nggak mau orang berpikiran aku memberi dia masalah. Dia mau orang berpikiran Allah itu memberi aku nekmat, Allah beri aku karunia. Maka Allah pun katakan, beri orang ini karunia yang besar. Tunjukkan kamu dalam nekmat, maka kamu layak mendapatkan tambahan nek, nekmat. Karena menunjukkan nekmat bagian dari syukur. Wa amma bina amati fahadid. Sedangkan Allah berjanji lain dan